Kompetensi profesi merupakan instrumen penting dalam jaminan mutu kompetensi tenaga kerja. Pentingnya peningkatan dan penerapan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diwujudkan dalam standar kompetensi memberi kesempatan tubuhnya, sistem ekonomi yang memiliki daya saing, dan inovasi. Safetypreneur berasal dari kata safety dan entrepreneur. berkomitmen memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dalam pengembangan kompetensi quality, safety, health, dan environmental atau K3L dan entrepreneurship, motivasi dan kewirausahaan Safetypreneur Perusahaan yang didirikan oleh para praktisi QSHE dan entrepreneur. Pengalaman, dedikasi, dan totalitas menghasilkan sinergi karya anak bangsa yang terbaik untuk negeri.